Nih guys, kita dapat sasaran guys. Nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak kita nasi oke guys santet guys burungnya mampus musang kita satu ya guys teman-teman ya, guys teman -teman, Oke, okay, selalu dukung. Tolong panjatan. Tolong. Although... Tolong tabung Maaf guys. <laughs> uh. Mana anyway guys? Selalu kita ketawa. Yeah. Oke. A few moments later. Ya, toh. pecet ke becet. mati, yeah. mati masih terus. Mas. Mas. Mas. Mas. Mas. India Bosque ya One King Enter tangkar ya, ta. itu, bukan ta, ya. Aduh, ya, Bisa Bibi itu aku. Kita mau meladak ke Kita ini okay guys kita lanjut lagi caranya yang lain kedua belum ada hasil kemudian yang ketiga banyak banyak oke selalu dukung channel kami ya holong tamu belum ya lanjut lokasi oke teman-teman ya guys lanjut lagi yang ketiganya, ya. apakah ini berhasil? Ini ya kita saksikan ya. semoga rezeki kita dapat di sini agus ya, ya. amin. Dan jangan lupa. ini gavin. salut doang. kita? tolong. iya agus ya, ya, lanjut tolong. lagi dong. tolong, tolong. ayo. jilang. so guys, ini tempat kita terakhir. nggak ada rezeki, besok malam kita lanjut lagi. Jangan lupa selalu subscribe ya. Channel kita Holang Tampubolon. Ya. Ini untuk terakhir guys ya. Besok lagi oh, itu untuk berburu. Bahasa lain. sama itu le, waraknya. Hmm, diam. Santu nah, sama itu. Sampai nah, arang. Iya lu ngusi. Dah, enggak arang udah dur. Dah, oke, Mas. Senai. Hah? Jangan bicara ngono, saya lagi nget. Padahal ini. guys ya, perhatikan kalita Musang guys. Foto Itu orang. Oke. lari. Oh, nah. Nah, nih? guys, kita dapat sasaran, guys. Oh, kita, oh, kita dapat oh, target ya, guys ya. Target. Oh. Guys, itu targetnya, guys Oke. Ya. Kita susu dulu, guys. Kita oke, guys. go tolak nih okay. Ini jelas. Ini ya. Mutut libur. Ini sudah. Ini sudah kosong Oke. Oke. Okay. Okay. ya. ini. oke, apa kah mas nak? Apa kah mati mati mati mati jalan kan anak ini dia tuh nah, ya guys oh. cocok Ya Burungnya mampus. Musang. satu ya guys Teman-teman ini guys. oke selalu dukung Tolong panjaitan Tolong. panjaitan kholong bolon maaf guys Mana gimana guys selalu kita ketawa iya oke oke guys tolong tampung bolon kholong putra zombie jangan lupa subscribe guys, ya hmm hmm hmm hmm hmm hmm jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok ini ada yang ini ini lele ini jalan lele. orang penjaitan. ada penurun lagi. guys, buruan kami tadi ya. campur indomie dengan, dengan apa ini bos? Seperti biasa dengan nasi, bos okay. <laughs> mungkin Ini nah, Kutub dengan Indomie ya, sama nasi ya hmm. Inilah kualinya, bos Enak, bosku. Halo <tuk> How are you today? How are you Wise, Guys, Ini namanya Sauger Janturi wow. nah, Ini man, man. Ayam penyet, ah, kolong, ini lampar, <laughs> ini panjaitan, salam satu rasa. Ah.